USD/JPY potensi double top pattern. Pergerakan satu jam USD/JPY berpeluang membentuk pola double top dengan support kunci, baseline yang berada di level 110.650 pecahnya support tersebut berpeluang memicu pergerakan lanjutan menuju support 110,390 sampai 110,230. Sebaliknya, jika USD/JPY gagal menembus support 110.650, harga BP Luang kembali membidik resistance 111.000 yang juga merupakan level puncak pola tersebut. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Juni tahun 2021.